Terus, boleh di-share ya mas? Ada langkah-langkah buat teman-teman yang masih muda gitu atau yang udah tua, teman pengen tahu cara-cara yang paling mudah untuk kreatif gitu. Oke, okay. cara yang paling mudah untuk kreatif adalah melawan kebiasaan uh, iya. Gitu loh Kayak apa? Karena, karena tadi kan, ya, kalau kita ini sadar nggak sadar, termasuk event saya, seorang Yoris Sebastian tuh saya punya beberapa kebiasaan hmm nah saya tuh selalu membiasakan diri saya untuk tidak biasa jadi misalnya ini saya mau ke kantor nih eh hmm. ya, kalau sini segampang kalau dulu yang waktu saya 10 tahun di permata hijau ya hmm. itu sopir saya tahun, jalan jalur cepat nanti ada sedikit jalur lambat nanti nah, di sananya jalur cepat lagi supaya nyampe ke kantor cepat lah istilahnya oh. nah tapi kalau saya lagi nggak buru-buru ya kan saya buka google map saya lihat wah yang di sini nih, saya belum pernah nih jalannya saya bilang sampai saya, eh kita lewat jalan ini pak itu lebih jauh pak, lebih, lebih macet gak apa-apa, saya bilang jadi selalu membiasakan diri untuk tidak berkejang tangan saya pakainya di nah saya satu tapenya yang di kanan nih, lihat ya, di kiri ya kan ya, oh, karena oh oke oke, mulai hari ini saya akan pindah nah, benar. tapi buat saya sebenarnya saya pindah-pindah buat saya tuh saya nyaman, jadi bukan ada, ada pembaca buku saya yang salah bilangnya wah saya ini pengikut mas jam tangan di kanan sebenarnya <tuk> kalau dilihatin saya dilihat, itu pindah-pindah saya di kiri nyaman, di kanan nyaman nah kenapa kita harus melawan kebiasaan sehingga pada saat kalian punya ide kayak Alec mandi tadi kadang-kadang <tuk> tuh orang tuh udah takut sendiri main ide sendiri sendiri ya? aduh <tuk> aneh banget sih pas udah sukses mah enak Betul pas Allah. waktu musulinnya itu kan Betul, ya. dan maksudnya semua bos saya itu langsung nolak Alec mandi itu dengan alasan yang wajar. Nah, kadang-kadang karena kita ini terlalu terbiasa untuk biasa, pada saat kita punya ide yang tidak biasa atau yang luar biasa, kita udah takut sendiri. Tambah lagi orang rata-rata kan kalau dapat ide yang tidak biasa tuh langsung menolak pak. Kan. Nah, itu sih salahnya hmm. Dan banyak cara misalnya nih bulat rambutnya sini kan, nanti bisa dipindahin Karena tangan, tangan kan untuk biasa kayak gini ya, kan, tangan kirinya yang ganti. Nanti beda berapa bulan lagi saya merubah ganti lagi uh, apa namanya belahannya sini jadi yang merubah kesana nah ini awal-awal saya merubah belahan rambut tangan kiri saya tuh masih ke bawah mau benerin rambut eh udah ganti sekarang belahannya ya gitu loh jadi ini handphone kanan, nah, ini nanti kadang-kadang saya taruh di kiri jadi Kadar mudah adaptasi ulang. Nah, jadi kita terbiasa untuk tidak biasa, sehingga pada saat kalian punya ide yang tidak biasa tuh dari jangankan market ya, dari kalian sendiri itu sepakat di, kita bikin. Karena manusia rata-rata itu -rata terjebak untuk membuat hal yang sama-sama. Kalau mau udah proven di sana udah proven baru lo bikin. Kalau saya justru sebisa mungkin nyari hal yang orang lain belum pernah Sampai pernah di, bikin. Gitu. Uh, sama jadi yes, aku dengar uh, dari perjalanan karirnya Mas Yoris sendiri? Itu ada dua hal yang kayaknya dominan di kuping aku lagi uh, bahwa kreativiti itu penting banget tapi kreativiti itu nggak bakal bisa uh, membantu karir kita kalau misalnya nggak dibarengin sama next sepeda terus yaitu resistance itu sendiri karena Mas Yoris juga uh, perjalanan di Harvard, tapi ini juga tentang yang tadi total empat tahun. Oh setelah tahun. Setelah enam tujuh tahun di DM. Ya. Nah, kalau gak misalnya cow. dari <laughs> <laughs> artikel artikel masihores sama kalau misalnya aku suka dengar dengar suara masihores lagi mikir di jalan. Iya di jalan jalan. Iya di radio. jalan itu generasi langgeng itu kata masihores nya tuh tinggi sekali. Ya. Tapi mereka punya tendensi untuk cepat bosan sama nggak uh, fokus. Nah kalau misalnya masihores ini kan biasa untuk menjualkan ide-ide yang akhirnya bisa meng duit, ya, uang, uang, keuntungan Nah, bisa nggak mas Yaris memberikan kita sebagai anak milenial tips eh, untuk memiliki ide yang mana yang bisa memberikan keuntungan untuk kita? Iya itu penting yang Mas, hmm. nah ini jawaban saya juga penting hmm. Saya nggak pernah memilah-milah. Jadi yang saya lakukan di handphone saya itu isinya ide semua setiap saya punya ide saya tapi karena saya pengagum Pati Nositin, gak tau pada Pak Tino Sidin, gak tahu pada ini, oh. tau kan? Saya waktu kecil ya Pak Pati Nositin saya pikirnya orang gila nih. Hmm. Sampai saya yang nggak jago gambar, saya ngirip gambar ke dia. Dengan tujuan nanti gambar saya di pegang, Ini gambar dari Yoris, dari Jakarta, gambarnya jelek karena di Pati itu semua gambar bagus. Iya kan? Dan ternyata bener sekarang, pada saat saya udah bekerja, saya sekarang misalnya punya kreatif konsultan lagi saya sangat percaya sama Pak Timusin bahwa semua ide atau semua gambar itu bagus. Hmm. nah yang beda adalah mana yang kita jalankan sekarang atau tidak tapi kalau saya lebih uh, apa namanya sekali lagi, yang saya jalanin yang misalnya uh, brand mau sponsor mau. Uh, gitu loh. jadi buat saya tuh sebenarnya event kayak Alex like Mandi gitu ya dulu di hatrof cafe itu nggak ada bahwa ngerek mandi harus ada setiap bulan apa kan kita sering terjebak tuh sama tangga Tanggal segini nih, soalnya kita ulang tahun gitu kan kalau buat saya ya kita ulang tahun kalau ada sponsor kita bikin gede-gedean kalau nggak bisa ya dikiliin aja ya, gitu. <g up> <susuk> ya kan jadi sebenarnya yang paling penting adalah selalu mencoba membuat karya yang terbaik bagaimana sebenarnya mumpung kalian ini di usia muda memupuk karya-karya tadi sehingga tuh kalian Ibaratnya tuh, uh, manusia ini kan kakinya dua hmm. ya kan? Kesalahan kebanyakan orang ataupun orang yang bilang dirinya kreatif adalah Dia bikin sesuatu yang kreatif buat ngejar uang uh, Ada hal sebenarnya yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bikin sebuah karya kreatif atau konsep kreatif Yang uangnya yang ngejar kita hmm. Ya kan, dengan saya bikin dulu sih gak sengaja juga, kalau sekarang sih jago ngomongnya dulu sih ajar aja gitu kan Tapi sadar gak dengan misalnya tadi kan saya ngomong tadi Pelfare, Alec Mandi, Destination Nowhere, Bici Bar gitu Semua karya kreatif itu akhirnya menjadi portfolio saya Sehingga sekarang ini dengan ketebatangan waktu saya jam, uang yang 4 jam, uangnya ngejar saya Uang itu kan kakinya 4, saya kakinya dua kita tabrak tabrak terus sama hmm. Sementara kalau dibalik, kita yang ngejer, nih kakinya empat kita, kakinya dua tuh kayaknya susah banget duit. Itu sih yang harus dibalik Yang kayak misalnya kalau dari sisi musik itu ya Kayak ada dulu teman saya Kan saya banyak mentorin anak-anak kreatif ya ada anak rekrutasi agency dari Jogja, ngelfon Mas, makasih mas gara-gara mas Yuri saya dapat biru gede banget menang pitching di Jakarta hmm. Tapi yang saya bingung mas ya, saya kayak talentnya itu Mas Adi MS harganya mahal banget mas. padahal hmm. itu saya cuma syuting terus setengah hari nah saya oh. ajarin ke luar-luar Adi MS sudah masuk di level dimana dengan karya harganya dengan brand personal dia buang yang ada dan akhirnya akhir pilihan yang layak iya juga sih, jadi yang bayar sih klien karena mau gak di master tadi kan nah itu mengajarkan kita gitu loh kalau saya selalu belajar dari yang kalau misalnya dia menanyakan ya. bahwa iya benar juga ya Mas Adi ya, masih, ya. karena dia selalu memilih jadi sebenarnya pada saat kayak sekarang udah sibuk sih, udah memilih kan tapi kalau dulu sebenarnya saya siapkan, hmm. apalagi pas masih anak buah kan, itu harus banyak banget, karena hmm. bosnya nanya mulu ide ini, tolak. kayak ada ide yang lain gitu tapi pada saat udah kayak sekarang, ya saya sebenarnya kalau ditanya, ini karya yang kreatif dan berdampak positif untuk orang-orang jadi banyak juga sih ide-ide saya, tapi kalau untuk kayak kalian sebenarnya boleh sih, karena kan generasi cepat ya jadi <tuk> udah mau langsung juga sama kayak saya, bikin selalu karya yang berdampak positif eh, tapi setidaknya ya selalu bikin karya yang cukup fenomenal, sehingga lain kali itu uang yang diterpati bukan kebalikan, uang yang nabrak kita ya mas? iya, <tuk> rasanya gimana mas, tapi problem berarti intinya apapun ide-ide yang ada di kepala kita kita catet mm -hmm. terus siapa tahu nanti itu bisa bermanfaat di kemudian hari. Yeah, we never know.